Halo, adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Taman Bermain Anak-Anak. Hari ini kita kedatangan sebuah paket, kira-kira apa ya isinya? Wah, kelihatannya seru sekali nih. Baiklah, mari kita buka. Wah, apa itu? Ini. Gua mobil-mobilan truk adik-adik Ada merah, hijau, putih, kuning Wah, bagus sekali Wah, ada mainan superhero Bagus sekali Wah, apakah ya Ini adalah sebuah Batman Disclosure, I'm Bagus hey, sekali Warna hitam. Apa ada apa lagi ya? Wah, ini ada hewan dikedik. Ada gajah, ada jerapah, ada harimau. Ada bacanya animal. Wah, lihat. Ada mobil truk. Ada empat. Ada mobil truk, ada mobil damkar dan ada traktor wah bagus sekali coba kita buka paket yang lain kira-kira ada apa saja ya waduh jadi penasaran kira-kira ada apa ya wah ternyata banyak sekali coba lihat yang warna kuning itu ada sebuah anak ayam wah lucunya Wah, lihat itu, ada bebek Bebeknya warna oren Besar sekali Wah Wah, lihat Ada dua eksavator Ada warna kuning Dan ada warna oren Wah, besar sekali Wah, bagus ada apa lagi ya kira-kira? Coba lihat itu. Ada mobil-mobilan robot. Warna merah. Ini. Robot. Wah. Warnanya merah putih. Wah. Lihat. Ada sebuah kereta adik-adik. Kereta Real King. Wah besar sekali ya ini wah oke sampai disitu saja. Review mainan kita sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.